church flooding back Charles Cristiano Ronaldo So Manajer Manchester United, Ralph Ragnick, memberikan pujian kepada perkembangan dari pemainnya, Diogo Delo. Selain memuji, Ragnick juga yakin jika Delo masih berpotensi menjadi pemain yang lebih baik lagi. Sebelumnya, Diogo Delo memiliki performa yang kurang begitu apik di paruh pertama Liga Inggris 2021-2022. Alhasil, ia pun kesulitan untuk bisa menembus squad utama Manchester United. Akan tetapi, kedatangan grup Ragnick seakar menjadi berkah tersendiri bagi pemain asal Portugal tersebut. Setelah manajer asal Jerman itu menukangi MU, Delos diberikan kesempatan bermain lebih banyak. Delos pun tak menyia-nyiakan kesempatan yang datang. Ia pun mampu memberikan performa yang baik serta mulai terlihat berkembang. Namun beberapa kesalahan masih terlihat dari Diego Dalot. Salah satunya adalah ketika dirinya melakukan kesalahan dengan tidak sengaja membuang kesempatan emas dari umpan Cristiano Ronaldo. Dalot ingin melakukan kerjasama 1-2 dengan Ronaldo? Tapi upaya tersebut gagal karena kontrol bola dari Dalot terlampau jauh dan mengakibatkan bola keluar lapangan. Apakah Ronaldo marah kepada Dalot? Tidak, sang Mega Bintang malahan melakukan tos dengan Dalot yang seakan-akan meminta maaf kepada Ronaldo.